kan bosku sama nggak berjumpa ya bosku. kali ini ini saya akan ini mereview sepeda listrik ini produknya optimal produknya Optima tipenya winner winner ini bosku winner sekilas mirip ya nggak sekilas mirip memang mirip mirip sama Iwin Fly Dragonfly 2 bosku, mirip mirip saya akui mirip mulai dari tampilan sampai fiturnya pun mirip yang membedakan cuman kalau DF2 pengamannya cuman cuman menggunakan remote alarm ya kalau ini sudah pakai sudah pakai ini pengunci roda belakang nah untuk harganya kemarin juga sempet ada yang tanya Mas kenapa nggak disebutkan harganya juga Harganya di angka 5 jutaan bosku 5 juta bulat Harga Tukunya sekitar 5 juta bulat Harga retail segitu Untuk grosiran Bisa hubungi Langsung kontak Kontak terkait ya bosku ya Nah Optima Optima Optima ini untuk spesifikasinya sama rata-rata. Cuman dia pak, masih pakai BLDC yang 350. Untuk baterainya pakai SLA 4812, 48 volt 12 ampere. Untuk dinamonya dia masih 350 48 volt 350, bisa dicek di sini ya Bosku ya, di dinamonya Bosku yang ngeceknya ya. Di situ tertera nanti. Untuk jarak tempuhnya diklaim pabrik Kurang lebih 40 kilo, kecepatan maksimal 35 km per jam. Untuk beban, beban angkutnya 120 kilo ya bosku ya. Nah langsung kita bahas ke fitur-fiturnya bosku ya langsung bosku ya. Nah untuk fiturnya sendiri, kita bisa cek di sini. Nah, persis bosku, mirip DF2. Ada indikator kecepatan, uh, ada indikator speedo. Ini kecepatan, ada indikator baterai trip sama Odo Ini nanti di sini, cuman sayangnya di sini enggak tertera. Ini kontrol kecepatan, jadi ini mirip kayak DF, DF satu Dragonfly satu, ya, mirip kayak DF Dragonfly satu. Jadi ada pengontrol kecepatan Cuman di videonya sini nggak ada bosku Nah Selanjutnya ini ada lampu Lampu ya bosku ya Juga sudah ada rating Ratingnya depan belakang Bunyinya berisik bosku ya Ratingnya depan belakang bosku ya Cuman yang belakang kurang terang tombol bell dah sini ini pengatur kecepatan nah untuk dudukan dudukan kursinya ini bisa diatur bosku tinggi rendahnya bisa diatur untuk dudukan dudukan bisa diatur nah ini karena tadi saya nyalakan lewat remote matikan juga harus lewat remote bosku ya untuk poncengan juga mirip mirip sama dragonfly 2 ini sudah luas kalau buat boncengan footstep -nya. Nah, lanjut ke ukuran ban ukuran bannya sama rata-rata yang dipakai sepeda listrik bosku ya kebanyakan itu is ukurannya ya 14 kali 2 50 sudah tubeless depan belakang sama sudah ada shockbreaker depan belakang nah ini yang tadi saya bilang pengunci kecepatan untuk remnya masih tromol depan belakang. Oh ya, pengunci roda bosku. Untuk pengunci roda. Nah, terus fitur pedalasis nggak ada. Ini nggak ada fitur pedalasisnya. Lanjut, nah Panjang, keranjangnya agak lebih luas. Agak lebih luas, agak lebih tinggi lah bosku. ukurannya daripada yang lainnya. Ini keranjangnya sudah ada input spion charger sama pedalnya. Nah untuk sekop depan ini bosku ya, kadang ada yang bilang, ada yang tanya bukan yang bilang tanya, mas itu kok kayak ada stempetnya ya, ada keluar oli gitu. Sebenarnya ini untuk sekoknya sepeda listrik ini bosku ya, dia nggak pakai hidrolis Jadi di sini cuma dikasih pelumas stempet aja bosku. Jadi itu kurang tahu rata-rata memang begitu. Jadi bukan minyak minyak ini bosku ya, bukan minyak skoknya yang bocor, bukan minyaknya yang keluar, cuman memang itu buat ini bosku. Biar licin, biar licin kalau kondisi ini kepake gitu bosku. Jadi maksudnya itu cuman buat lumas saja bosku untuk masuk keluarnya skoknya ini. Nah. Sudah, Bosku ya. Saya rasa cukup sekian itu aja yang bisa saya ini. Oh, untuk warna, Bosku. Variasi warna Optima ini dia mengeluarkan warna pink, merah, putih sama kuning. Hijau. hijau. juga ada hijau. Iya, Bosku, juga ada hijau. Standar samping juga sudah ada. Oh, nah ini, Bosku. Optima ini, Bosku. Menurut saya ini bosku ya, yang bikin susah, yang bikin susah, yang bikin susah. Itu nggak tahu, nggak tahu masuk kekurangan atau, tapi sih kalau misalkan dibilang kelemahan atau kekurangannya, semua kan memang ada plus minusnya. Mungkin yang ini ya, ini yang saya bilang merepotkan bosku, mendok bosku. Nah jadi ini di sini, ini sengaja nggak saya tutup. Nah, baterainya posisi seperti ini bosku. Jadi kalau yang biasanya yang kalau yang memang sepeda listrik lama memang seperti ini bosku ya. Modelnya, model soketnya, sekunnya. Nah, kalau yang kemarin-kemarin itu sebenarnya kan enaknya kan pakai yang mur baut gitu. Jadi untuk teknisi itu kalau misalkan ada mau ganti baterai atau apa, dia lebih mudah, lebih gampang. Jadi tinggal dibuka bautnya aja, murnya aja bisa langsung dilepas. Kalau kayak gini harus nyoder, bosku. Jadi kalau misalkan ini sekunya ini enggak disoder, yang ditakutkan kalau misalkan sekunya lepas nanti nyambung yang ke lain. Makanya lebih kuatnya enaknya disoder. Safety-nya bosku. Kalau nyambung yang lain nanti ada percikan plus. Nah, mungkin sekian bosku ya. review dari sepeda listrik Optima ini bosku kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan saya bisa ditanyakan enggak papa mau langsung diisi di kolom komentar silakan kalau mau fast respon tinggal langsung WA di deskripsi sudah ada nomor WA bisa hubungi saya sendiri atau atas nama Dodi bebas terserah bosku mungkin sekian dulu bosku ya Jangan lupa bantu channel ini berkembang. Jangan lupa like, subscribe, dan share bosku. Salam token bosku.